dan kemudian alah ini minta di oke dan sekarang kita langsung Bu Mbak ya Apa terus, yang foto, terus terus terus terus. Terus. Bener. Langsung keluar semua kotoran kotoran. Ah. Keluar semua kotoran kotoran yang ada di dalam. Foto lagi, foto lagi. Foto lagi. Hey, itu siapa obatnya? Oh, dicampur susu. Ay, kok itu. bener kok? Itu dia. <laughs> kok ujaya itu? <laughs> <laughs> <Yang betul> oh. <kok. laughs> Kasih air, kasi air, kasi air, Keluar semua kotoran motorannya Ayo, persiapan. 1 dia langsung dikasih penawar. Penawar, penangkalnya. Oleh penjualnya dengan penawar susu. Aneh, aneh, aneh. Tadi malam mau kambing, nggak tahu mau kambing, mau kambing. <tuk> <tuk> Itu dia. Disaksikan oleh banyak orang. <tuk> ilungnya dipendek, ilungnya. Ilungnya ditutup kan? Tat, <tuk> <tuk> <tuk> jangan jadi di video tat. Jangan jadi batal, bayak muntah-muntah. Ya, biar tahu, sudah tahu, sudah tahu, sejujur, tahu. Cara... jangan pernah nyoba-nyoba, asal jangan, jangan, jangan, jangan, jangan, jangan, jangan, kowe ora apik. Apa aneh-aneh Cari